Mulguishing berlaku demikian. Eh, bercanda terus tuh. Pisang itu chungciao. Hantu itu kui. Jadi chungciao kui. Siapa yang ngasih tahu kamu? Kakiku di situ. Orang itu bakal jadi Aku Virginia Angel. Nih hari aku membahas sesuatu yang berbau-bau horor, tapi ada misterinya. Buat kalian yang penakut, yuk nonton. Loh kok gitu? Bukannya mereka yang penakut itu yang kadang suka banget horror story ya? Gak ada yang mau kalian penakut, mau kalian pemberani, mau kalian pejuang, semuanya comehere. Aku bakal bahas lima hantu berbeda negara yang bisa dibilang tuh sebagai urban legend negaranya. Buat kalian yang nggak tahu urban legend itu apa, aku jelaskan ya. Urban legend atau legenda urban. Adalah mitos atau legenda yang seringkali dipercaya secara luas sebagai sebuah kebenaran Dan disebarkan dari mulut ke mulut Dah daripada lama-lama, simak terus Mari kita mulai Hantu air Yang berasal dari Korea Kenapa air? Karena hantu ini Bersemayam Atau memiliki kediaman di air Konon Kamu bisa menemukannya Di danau Di laut Di sungai Bahkan dia bisa muncul di bak mandi Selama itu area yang digenangi air Kalau banjir turun. Oh. Itu beda lagi, ya. Itu di Indonesia. Kalau ini di Korea, hantu Korea mungkin nggak bisa. Kalau ya. itu, punya lengan yang panjang yang digunakan sama dia untuk memegang, menarik, dan menyeret orang-orang yang sedang berenang atau berada di area yang didiami oleh hantu ini. Mulgwishin berlaku demikian Eh, bercanda terus tuh Cerita jadi tak seram Mulguisin berlaku demikian Karena hantu ini merasa bahwa ia kesepian dan butuh teman di bawah air Jika manusia yang ditarik Atau dijadikan mangsa sama Mulguisin ini Kalau berlawanan gender Orang itu akan dijadikan kekasih Kalau sebaliknya sama gender Orang itu bakal dijadikan mulguisin yang baru. Kalau mulguisin lagi cari mangsa, mereka bukan yang barbar. Ba, munculin semua muanya kepala badannya mereka ke permukaan air. Enggak, enggak kayak gitu. Mereka cuma munculin kepala aja sambil liatin mangsanya. Oke, okay, kalau ada yang nanya kenapa hantu ini ada atau bisa ada mulguisin itu jiwa-jiwa kesepian dari mereka yang telah tenggelam. Bisa dibilang korban yang meninggal entah itu karena kecelakaan, bunuh diri atau dibunuh, yang hidupnya tuh berakhir di air. Dan Mul akan tetap ada ketika ia belum menyelesaikan tugasnya di dunia, entah itu balas dendam atau yang lain. Pa Chiaokui, hantu pisang, yang berasal dari China. Kalau bahasa Mandarin aku taunya hantu pisang itu siang ciao kui. Kalau bahasa ke, bahasa daerahku bahasa sehari-hari aku di rumah, pisang itu cung ciao, hantu itu kui, jadi cung ciao kui. Hampir sama kayak bahasa Mandarin lah, cuma bahasa Mandarin itu siang ciao kui. Makanya aku bingung bah ciao kui itu apa ya? Pa ciao kui? Pa ciao kui adalah hantu wanita yang tinggal di dalam pohon pisang. Dan hantu wanita ini akan beraktivitas di malam hari. Kadang ada yang melihat ia tuh membawa bayi, berdiri samping pohon, dan kakinya nggak napak. Beberapa dari mereka mempercayai bahwa hantu ini tuh dapat membawa keberuntungan, salah satunya adalah memenangkan nomor togel. Adapun cara memintanya yaitu dengan mengikat benang merah mengelilingi pohon pisang. Terus jarumnya ditancapkan ke pohonnya Ujung dari benang merah itu akan diikat ke tempat tidur orang yang ngikat Jadi bisa dibilang benangnya itu harus panjang dari pohon pisang ke rumah orang yang mau minta nomor togel ini Pada malam hari hantu wanita ini akan mendatangi rumah orang yang memasang benang Mengikat benang Dia bakal ngasih angka, dua angka atau empat angka buat nulis nomor togel lah ya tapi ada syaratnya Kalau kau menang nomor togel Kau harus bebaskan aku Atau lepaskan aku dari pohon pisang maybe. Pokoknya gitu Kalau orang itu tidak menempati janji Orang itu akan dibuat sial Entah sial dalam hal-hal kecil Atau yang paling maksimal itu Hidupnya akan berakhir Oke aku gak nemu loh sumber yang Bisa ngejelasin kenapa Hantu wanita ini ada di pohon pisang Mereka meninggalnya kenapa gitu tapi kalian sadar nggak sih, pohon pisang tuh selalu dikait-kaitkan sebagai tempat atau rumah para hantu yang kubaca sih ya? Pohon pisang itu jadi tempat yang ideal gitu buat mereka. Teke-teke hantu pendendam yang berasal dari Jepang, pendendam karena ia menjadi korban bullying semasa hidupnya. Dikisahkan seorang gadis bernama Kashima Reiko. Ia itu pemalu dan penakut sehingga ia menjadi sasaran yang empuk oleh teman-temannya untuk melakukan pembulian. Suatu hari ia sedang menunggu kereta di suatu stasiun. Lagi-lagi dia menjadi korban bullying, jahil teman-temannya dilemparkan serangga ke arah si Kashima Riko. nempel di badannya, entah di mananya lah, mungkin di bahu kali ya, nempel di bahunya, dia sontak kaget, mungkin aja dia berdirinya tuh deket rel kereta, dia kaget, jatuh dia ke rel kereta itu, ketika ada kereta api yang kebetulan tuh udah deket, dan Kashima ini terlindas. Terbelah dia jadi dua, dari kepala sampai pinggang dan dari pinggang sampai kaki. Dari situlah arwah Kashima ini menjadi ganas, penuh kebencian dan dendam. Sehingga ia sering kali menampakkan wujudnya yang hanya kepala sampai pinggang. Bukan cuma nampakin doang, tapi dia tuh sering mengejar. Orang-orang yang dia nggak suka dengan cara menyeret tubuhnya dibantu oleh salah satu tangannya dan tangan lainnya megang sabit. Tek, tek menjadi bunyi yang dihasilkan ketika ia menyeret tubuhnya. Makanya disebutnya dia teke-teke atau tek-tek, bukan nasi goreng tek-tek. Saat dia berhasil mengejar seseorang, dia nggak akan langsung bunuh orang itu. Dia bakal melontarkan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Pertanyaannya antara lain. Satu, Dimana kakiku? Dua, Siapakah namaku? Tiga, Siapa yang ngasih tahu kamu kakiku di situ? Ketika orang itu salah menjawab, Sabit melayang membelah tubuh orang yang menjawab. Makanya ada kunci jawabannya. Jawaban dari pertanyaan pertama, jawablah di rel kereta api machine. Jawaban dari pertanyaan kedua, topeng iblis kematian. Karena kamen itu topeng. Si orang yang meninggal. Mah setan. Jangan cuma jawab Kashimah. Ditebas kau. Jawaban dari pertanyaan ketiga, jawablah, kashimareko yang ngasih tahu. Begitulah kira-kira, semacam kuis. Tapi kalau jawab semuanya dengan benar, emang bisa menentukan bahwa hantu ini nggak akan mencelakai? I don't know. p -Pret, hantu kelaparan yang berasal dari Thailand. Hantu ini memiliki perawakan yang tinggi seukuran pohon kelapa. Lengannya panjang melebihi dengkul dan mempunyai mulut yang bentuknya hanya sebesar lubang jarum. Sehingga karena kecil, pipret ini nggak bisa mengonsumsi sesuatu yang membuatnya kelaparan. Kenapa perawakan pipret seperti demikian? Konon itu merupakan karma atas kelakuan atau perbuatannya sewaktu masih hidup. Dosa di mana ia kerap menyakiti orang lain dengan perkataannya yang kasar, suka bohong, memaki, sombong, pokoknya menyakiti perasaan orang lain lah sehingga pipret ini ada dengan mulut yang kecil dan bentuk tubuh yang menakutkan. Bagi beberapa dari mereka yang mampu melihat, mereka akan menemukan pipret ini sering mendatangi tempat ibadah. Dia ada tujuannya ke tempat ibadah. Tujuannya adalah ia ingin meminta ampun kepada Tuhan atas perbuatan buruknya semasa hidup. Jadi kayak tobat dan beberapa dari mereka juga kerap mendengar suara jeritan penyesalan pipret ini. Suaranya itu kayak hembusan angin menimpa pepohonan. Dipercaya hal tersebut, Menjadi upaya si Pipret ini untuk meminta masyarakat mendoakan dia agar dosa-dosanya itu dihapuskan. Dan yang terakhir dari negara tercinta, Banaspati, hantu api, yang berasal dari Indonesia. Tepatnya cerita ini tuh terkenal di Pulau Jawa. Api. Wujudnya api berelemen utama api. Diyakini banaspati ini merupakan gabungan dari ilmu hitam santet yang sering berkeliaran di malam hari. Sosok ini tuh dominan berbentuk bola api atau pusaran api gitu. Dan dia tuh terbang rendah dari satu tempat ke tempat lain. Kenapa dipercaya sebagai jelmaan ilmu hitam santet? Karena bagi mereka yang mampu atau ahli dalam hal spiritual dan supranatural mereka tuh bilang kalau Banaspati itu merupakan jin suruhan manusia untuk mencelakai musuhnya atau orang yang gak disukai, alias santet. Banaspati itu dipercaya merupakan jenis santet yang mematikan dan sulit banget untuk digagalkan. Hanya orang yang menguasai santet inilah yang mampu mengendalikan dan bertahan dari ancamannya. Telur ayam kampung yang keluar pertama kali dari induknya. Menjadi media untuk menciptakan santet banaspati ini Telurnya akan dimantrai Terus bakal dilakukan ritual di atas bara api Supaya telurnya itu meletus Dan mengeluarkan bara api yang menyala-nyala Kemudian akan melayang terbang menuju sasaran yang ditetapkan Diakini kematian mendadak akan menimpa orang yang udah terkena santet ini Wow Tapi bener loh hal-hal semacam ini tuh beneran ada Kayak santet, pelet dan aktivitas-aktivitas lainnya yang menggunakan jin sebagai perantara. Mungkin ada aja loh orang-orang yang menjadi korban dari hal-hal semacam ini. Kita nggak tahu. Kita bersyukur kita nggak pernah alami. Dan nggak akan pernah. Amin. Dan kita juga tidak tahu full pengalaman mereka yang pernah alami entah itu menjadi korban santet Atau mereka yang pernah mengalami peristiwa atau hal-hal mistis yang membuat mereka tuh percaya dan tahu akan cerita dan kisah hantu yang diyakini ada. Setiap negara, negara kita, negara mereka punya urban legendnya masing-masing. Kita nggak boleh judge ini itu. Kita cukup tahu, kita saling sharing. Banyak pesan moral yang bisa dipetik dan tetap jadi orang baik. Sumpah aku buat video ini susah banget loh. permukaan air hujan ya baliknya sama gender orang itu bakal jadi dah daripada lama lama sim oh dayang yang uh, capek kali nih begini nih kira shoot tuh gampang bye bye